Selamat malam Sobat Obis semua Informasi terkini 4 Desember 2021 Pukul 16.00 Telah meletus Gunung Semeru Di Lumajang, Jawa Tengah Gunung melebus disertai hujan lebat sehingga abu vulkanik yang dikeluarkan menjadi lumpur tentunya sangat menyusahkan warga sekitar. Warga sekitar sangat membutuhkan air bersih, makanan, dan pakaian. Ya, sekarang tepat pukul 16.00, kabut mulai menutupi awan sehingga seperti malam hari juga disertai mendung.